kabar baik dan bahagianya kali ini datangnya dari gilang dirga kita simak persahabat diunggahan gilang dirga empat jam yang lalu mengunggah postingan foto persahabat lagi menggendong debai wow alhamdulillah banget ya akhirnya gilang dirga punya tentunya baby Anak pertamanya Gilang Dirga sudah lahir Persahabat ya Masya Allah mudah-mudah menjadi anak yang soleh dan soleha Doakan selalu yang terbaik ya untuk Gilang Dirga Dan di postingan ini pun ada kalimat komentar dari Papa Bilar Papa Bilar Papa Bilar, Papa Bilar mengatakan Alhamdulillah selamat bang Gak sabar ketemu baby Gin Wow Masya Allah banget ya gak sabar banget tuh Papa Bilar ingin sekali bertemu dengan anaknya Gilang Dirga Akan mudah-mudahan mereka selalu sehat Kemudian persahabat disibak juga diunggah IGS terbaru ya Papa Bilar Mengunggah sebuah postingan foto bareng Bang L. Tuh, abang L lagi diajarin berenang oleh Papil ya Masya Allah luar biasa melihat postingan ini Karena kita dibuat penasaran dan gak sabar menantikan vlog terbaru yang akan dikeluarkan hari ini juga Persahabat jam 5 sore jangan lupa kita akan disuguhkan vitamin yang paling kita tunggu-tunggu. Ini adalah tentunya kebahagiaan BBL berenang bareng Papa, tuh. tuh. Luar biasa banget ya, akhirnya BBL berenang juga diajarin oleh Papa Bilar. Kemudian persahabat disimak juga diunggah leslat alfati FC di sini banyak sekali tanggapan hingga komentar yang positif di persahabat diberikan mengenai postingan bbl berenang dengan papahnya ada tanggapan dari pipit marti 97 mengatakan yuk aktifin notif vlog renangnya di RB jam 5 jangan sampai lupa persahabat ya aktifkan notifikasinya karena Vlog yang paling ditunggu akan disuguhkan hari ini juga jam 5 sore di channel Youtube Rizky Bilar Ini sih gemes banget tuh persahabat ya Abang L semakin ganteng, semakin lucu Masya Allah mudah-mudahan sehat selalu untuk Abang L Dan selalu sehat serta menjadi kebanggaan kedua orang tua Kemudian persahabat kita juga mampir di akun Lesnar Entertainment 3 jam yang lalu ini memposting sebuah postingan ini ada animasinya Bunda Lesti yang sedang hormat Karena hari ini persahabat adalah hari Pancasila Lester Entertainment mengucapkan selamat hari lahir Pancasila persahabat ya Mudah-mudahan kita semuanya selalu menjadi pribadi yang baik Dan negara kita juga selalu menjadi contoh baik untuk negara lain Berikutnya persahabat kita simak juga di unggian Om Izhar Om Izhar setengah jam yang lalu ini memposting foto abang Fatih. Wow, lagi mangap tuh abang L ya, <laughs> dan terlihat jelas memang gigi abang L itu sudah tumbuh. Persahabat, masya Allah, semakin lucu dan menggemaskan. Om Izhar pun ini menuliskan sebuah kalimat: "Alhamdulillah, si ganteng, si kasip, si anak soleh udah tumbuh giginya. Sehat-sehat dan ceria selalu ya, Pangeran Yokonoha." Insya Allah liburan ini kita bisa bertemu Amin Masya Allah bagat ya Pangeran Konoha kata Om Izhar Dan Alhamdulillah persahabatan kita mendapatkan kejutan dari keluarga besar Liburan ini Insya Allah ya Om Izhar dan BBL bisa ketemu Masya Allah, kita berharap banget ya Keluarga besar bisa berkumpul kembali Kita doakan, kita support yang terbaik Mudah-mudahan kita juga sebagai fans sejati Selalu kompak dan solid Dan mudah-mudahan kita semua juga selalu diberikan kesehatan Amin Ya Robbal Alamin Ke kabar berikutnya juga para sahabat, Kita simak di unggahan terbarunya Papa Bilar Papa Bilar mengunggah sebuah postingan DM dari para sahabat tentunya persahabat ya di sini kita lihat untuk DM semuanya ini ada kalimat jangan percaya tuh wow ini persahabat leser atau netizen nih persahabat ya kita simak di kalimat yang diunggah atau dituliskan oleh Papa Bilar mana yang DM jangan percaya kompakan lagi katanya tuh Siapa tuh yang bilang gak percaya? Jangan syirik, ya kata Papa Bilar Wow, <laughs> ini sih lucu dan seru banget kayak persahabat ya Banyak sekali Dia eman kompak dengan menurutkan sebuah kalimat jangan percaya Kita masih menunggu persahabat ya Apa sih di balik kalimat jangan percaya ini Kita doakan saja mudah-mudahan Papa Bilar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik